Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Tentunya Bang Imin akan memberikan informasi dan kabar terbaru seputar Leslar Kita ke unggahan pertama aja persahabat ya ada sebuah unggahan spesial banget aja ya, kita lihat ini momen tentunya ketika di lokasi syuting Rizky Bilar tentunya hampir terjatuh persahabat ya Tentunya ini momen-momen cute Bahwa tentunya Rizky Bilar hampir terjatuh di atas perahu persahabat ya, gara-gara Adi Sky ini. wow ini cute banget persahabat ya, sampai tentunya mereka harus nyemplung ke kolam persahabat ya, atau ke danau nih masuk Bang Mimin persahabat ya, kita lihat banyak sekali komentar, tentunya postingan tersebut diposting oleh akun Bang Eno persahabat ya ada banyak sekali komentar, salah satunya dari Rikovat mengatakan Untuk cetek, coba kalau dalam pasti panik tuh, si Pilar katanya ya <gifat> Ada juga komentar lain dari akun Haris Firza, bersahabat ya Bang Haris berkomentar dalam otak Pilar Aduh, gue gak bisa renang, hahaha, <gifat> ngakak banget katanya bersahabat ya Emang tuh ini momen spesial banget bersahabat ya Ketika Rizky bilang tentunya terjatuh di atas perahu di pesawat ya gara-gara Adiska ini. <giranya> Mudah-mudahan ini kita doakan untuk abang muda selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan ke kabar berikutnya tentunya ini kabar spesial malam minggu vitamin bahagia akhirnya muncul pesawat bagian kita lihat. Tentunya lagi-lagi kita mendapatkan kabar terbaru Leslie Kejora bersobat ya. Tentunya sedang jalan di mall Bersobat ya. Aduh, ternyata si cantik tentunya lagi jalan-jalan di malam Minggu Bersobat ya. Akhirnya nongol juga nih. Tentunya vitamin bahagia untuk kita semua para fans tentunya untuk fans Leslie Loveers yang nunggu-nunggu kabar Dedek Leslie Kejora dari tadi pagi Bersobat ya. Akhirnya malam ini kita mendapatkan aswan vitamin bahagia langsung dari Lesti ke Mudah-mudahan kita mendapatkan cedukan vitamin bahagia, persahabat ya tentunya kita tunggu saja momen Lesti dan Rizky Billar jalan bareng di malam minggu ini, persahabat ya. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ingin ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.